Pagi hari ini terkuak persiapan Leslie untuk tampil di acara SCTV Owat entar malam, guys. Hal itu diungkap oleh Rizky Billar dan ini dia beberapa tidukan yang menguatkan. Ada persiapan untuknya banget. Belum tahu, belum tahu Tapi yang lagu pasti ada karena dia menurut. Eh, guys, kan. Jadi, bakal ada lagu yang akan dia Untuk lagu ini belum tahu, sepasalnya balik besok dia lupa tuh nonton besok dia ngambil nemenin melin bi ngambil nemenin enggak besok enggak saya selengsel jadi kan untuk tampil perkenalan ini bang di untuk ini kalau yang dokumen dokumen tapi gimana perdana nih Bang dede atau apa benar masih bisa ke dan oh. oh. oh, banget dadah. dadah, makasih banyak dede dadah abang, abang. <tuh>